Corona, corona, corona, corona, corona, corona, mas, donget corona. ya kok kita Mas Kowe mono ra ono bungane azab dan jenisnya kena penyakit. Nyatane wong sing durata maksiat kae ya ra ketu corona to. Kuwi mergo kena azab kok. Aja-aja kowe kena azab, Pak. Rasa digugu omane ora dong. Omongane koyo nek kok ya tok gugubu, Bu. Delok otiv Thomas kau buka internet, Kue jelas azab. Makluman banyak diterangke, Wong lanang, la pengalaman. Kue itu doang. <guluh> <tuh> <tuh> <tuh> Kurung lagi, angle siklin aku, aku hutan tadi kena kurung Terus ngapain bayar tak pites? Wah, rapa, ramai, ramai teng. Kurung lagi cenderung hidung, Raki 50 meter memutar. Aku oh, steril, kurung lagi 50. Terus menjauhkan aku bawah sekitar. Eh, terus bawa yang jangan demi dia pengen memastikan bayi kalau orang ini donkripsi memang apa orang ini mas? ireng anggil orang ini ireng bisa dipastikan kena koronal nah, kan, ya kan, sekarang memang kan dede ya wajar lah anak ireng Pa itu ya dem. itu kuih maksudku maksudnya apa? orang ini kuih mergokuknya besok terus diserang corona. wah cepet baju dulu kurunan mas gua ngulungi daun kere ngulungi ngomong ngomong piye atau mas apa yang tegel? Gue. tegel apa oh, yang tegel? habis bawa pakeblu kok bisa ngerepot orang-orang juga nganggep awak dewa tidak apa-apa pak maksudnya itu merupakan piye untuk karb karena saya tidak apa-apa geblok lalu saya bisa usir usir Saiki ini awak dewa masuk suasana rumah baru Nek nah, diusir piye aduh mau aduh aduh aduh lu rumah mana? karena ada yang ini? virus itu bahaya menular lari. woi karena ada badi, ada yang ada ada yang salah wajah nanti masalah itu, itu pembawa apa? keblok kalau ada yang ada yang aku terus ngajak mati bareng kalau mati mati ada yang ada ngejak ngejak alasan Kau kalau aku syarat, tapi ngapusi dia mau kekanjhan. Anaknya aku konco, menunggu ini bunuh diri. Ugi sumber pakai bluk, ugi sumber kematian, pembawa virus. Corona ini somarim, mas. Tega, kowe? Ugi sih tega. Mati ini mau sak kampung. Ugi sumber penyakit, penyebar virus. Tuh sunu ugi sumber langit. Suna matin rokok, kowe senar si rokok? Sampai mula, mes dikit itu Pak Gebluk, Mas. Boyo sadar diri, kowe ki pembawa Pak Gebluk, gue ki mesti Sadar diri, kok aku sadar? Justru kowe nggak hati-hati. Malah nggak kayak aku, kowe ki sumber kematian. Dasar krona ini sama Ari, mungkin. Ush. ngerepoti keluarga ngerti apa? Uripku jadi angel cerak raw leh, papa nggak udah dilatih nih, pake jo? Uripku kesel, gue tunggu mat terus pak, jeleh, aku jeleh pak, aku ki butuh metu metu mumune nang omah terus Kau iki rumah sakit wae kono Penyakitmu iki ngurusi pemerintah wae Ya Salin kuwi ambune mambu kuwi telung dino salin ado grek kita iki saudara sebotol sesuapan warna masalah masala wah aku sing mau maju anggo di mana dadonde di situ ada idiot konco opo menjauhi konco silet pertama, ini masalah serius. Negoro harus memutuskan bahwa ini pakai blok. Kedua, ini butuh waktu cepi, supaya masalah ini. Ini kita stabilitas keamanan kampung. Atasi mu dipertaruhkan nih masalah hiki. Nyok, Madang, bintang Mari, bintang Natarapati Wong. Harga diri, rawer rawer antas, malang malang putung. Manusia berkualitas. Iki tok god. bantuan saka nggone Pak RT. Heh, kono wae. Kono wae. Kono wae, aja terak-cerak. Hop. Heh, heh kono wae. Tomongke Pak RT matur suwun yo, ya yo. Heeh. Oke, Ya. Sadar aku obat Corona yang kau tewi, Aku kibur, aku tutup, dua hati, dua perasaan. aku kira itu maksud bi Tapi ini adalah aib bagi kampung kita. Kita harus mengusir donre. Kucing aku ya, Pak. Apa kok ada gelem? Kenapa kebluk? Tapi pura-pura enggak nana, ya, Mas. Masa kegege masa tapi untuk kali ini, kita harus mengambil keputusan kita usir satu orang demi keselamatan warga sekampung loh, Corona kan bisa ngeri mas? gak bisa Corona itu tidak tambah mau dengan orang, artinya Pak gebluk. korban yang mati itu bisa so kuah Hei eh, mas, mas. Apa? bunuh diri? Wah, tanggung jawab. Lo, kok aku? Justru aku dek. Wah, kok tegoy, koncow, mas. Nah, aku kenopi, ya. Wah, aku tak share. sedih, bro, bro. bunuh diri. Ya, bingung. jadi dia itu bisa ngerti tanggung jawab karai dong kre punggung setuju saya ngerti masalahnya Corona udah dongkre. idiot itu udah juga ke pelajaran ketika itu bermasalah malam kayaknya mentalnya paling sepura gak kayaknya wajib-wajib pada Sesal lagi so poto, aku salah kita goreng campur dewi kok tega deh asam sitimah apa dunya ki kiamat edhiyo tego tenan karo kancane jare corona Somari Ningkok mari ning kok yo jare ra anakku pisalah opo anakku sawah Neng kabeh iki mau diot sik anakku mati. diot kudu tanggung jawab. Ningapura le, kowe kudu tanggung jawab. Kowe kudu tanggung jawab merkobis wis gawe anakku mati. Kita ke saudara sebotol. masalah lah. tuh. Arum Mawar Abang kantil putih Arane Ingkung Pitek dak Tak Kongkonsiro Matur Marang Gusti Aku diot lorot, hit aku nyun marang gusti diot Loro Kue makan, kue tapi dengan badan diri, Tapi kue sehingga mati. kue Tidak heves mari kah kita rongke Mas obatnya kayak <ke> <Susuk> domba <Susuk> ngedhan bu lagi.